buat itu dengan acara ini kita bisa introspeksi diri bagaimana jasa-jasa uh, beliau bisa jasa kita tahu uh, Oleh hadratus Syekh mursyad nakil aula hadratus Syekh Maulana Abul Hasan Tsanawiyah. Pada ini pada masanya dan dan itu semua lahir dan sini. Artinya purwa itu adalah lama, cerita adalah catatan, pertemuan adalah di mana kalau dalam konsepnya adalah mempertemukan, pertemukan atau menemukan atau pertemuan, kemuliaan adalah nilai, nilai-nilai yang sudah begitu jauh.